Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ratu Bidadari TV Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Benarkah Ratu Balkis itu seorang jin? Ataukah Ratu Balkis itu seorang manusia? Mari kita bahas e, Mungkin e, banyak orang mengatakan Sebagian orang mengatakan Ratu Balkis adalah jin Ada sebagian orang mengatakan Ratu Balgis adalah hasil kawin silang antara manusia dan jin yang diceritakan bahwa seayahnya so bapaknya adalah seorang manusia sedangkan ibunya seorang bangsa jin nah, dan ada juga yang mengatakan Ratu Balgis 100% murni manusia yang, yang mana yang benar Versi mana yang benar Mungkin kalian penasaran Mungkin kalian uh, Masih bertanya-tanya Atau masih mencari tahu Masih searching Kebenaran seorang Ratu Balqis Yang pernah disuting, disunting Dan dinikahi oleh Nabi Sulaiman Tuh. Kalau berdasarkan pendapat saya Pedas serahkan penelitian Ratu Bidada. Ratu Balkis, Ratu Balgis adalah separuh Jin dan separuh manusia. Duh, kok bisa? Emang bisa? Gen gen antara apa? Gennya Jin sama gen manusia. Iparnya perkawinan silang antara darahnya manusia dengan darah Jin ini apakah bisa? Bisa kalau Allah berkehendak. Keti kalpunya aku. Jadilah, maka jadilah. Di dalam dunia ini, dalam misteri kehidupan ini, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, teman-teman. Manusia bisa kawin dengan binatang? Bisa. Apakah nanti akan bisa melahirkan anak? Nah, kalau secara shen, secara ilmiah memang tidak bisa. Karena sel darah atau sel telur, gennya itu sangat berbeda, jadi tidak bisa itu secara sen, secara ilmiah, secara teori, karena manusia kawin dengan binatang. Contoh manusia kawin sama sapi, sama anjing, sama ular, tidak bisa, mustahil kalau bisa eh, lahir seorang bayi. Tuh. Tapi kan di sini kan kehendak Tuhan, misteri dalam kehidupan ini apa kata Tuhan? Ya, kalau Tuhan itu sudah berkehendak jadilah maka jadilah walaupun dia e, ibaratnya kawin dengan manusia antara mewan apalagi jin gitu mungkin di masyarakat kita mungkin ada pemahaman memang bisa antara jin dan manusia itu bisa sebagian dari sebagian tidak mempercayai Nah, Kita di sini tidak mencari kebenaran tapi pembenaran ya. Kita tidak mencari pembenaran tapi kebenaran, maaf. Ya, paham nggak kata-kata saya? Di sini kita tidak cari pembenaran, tapi di sini kita cari kebenaran. Nah, yang benar yang mana? Karena konsep hari ini yang kita bahas adalah kebenaran ratu. Nah, ratu Balkis ini jin. Ataukah manusia atau jin silang dengan manusia Atau murni jin atau murni manusia Mungkin teman-teman penasaran Oke, lihat cuplikan video berikut Ini berdasar referensi pengamatan dan penelitian saya Secara, mungkin secara teori juga ya Oke, Ratu Balgis adalah pemimpin perempuan di mana negeri Sabah Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratis Balqis bisa menjadi pemimpin negeri sama dengan usaha dan rintangan lalu siapa sejatinya perempuan hebat di era Nabi Sulaiman ini? Balqis adalah putri Raja Syahril pemimpin negeri Yaman keturunan Yahrib bin Khotan, nenek moyang penduduk Arabia dalam tasir al kasab al-jamaksri menceritakan bahwa sahril merupakan keturunan raja negeri yaman ia putra terakhir dari empat puluh bersaudara sekaligus pewaris tahta kerajaan ayahnya Ibu Balkis bukanlah sebangsa manusia Melainkan Jin bernama Raihanah Binti Sakan Konon karena keluhuran derajat Raja Syahrid Membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun dari bangsa manusia Sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan Jin Alkis adalah anak tunggal, sehingga otomatis menggantikan ayahnya sebagai pemimpin. Diaman hanya saja tidak mudah bagi seorang wanita menjadi pemimpin. Kalian di kubu mana? Kalian mempercayai meyakini uh, Ratu Balkis adalah Jin, ataukah manusia atau silang Jin dan manusia? Itu kembali kepada diri kalian sendiri. Kalau admin Ratu Bidadari, uh, pengamatan saya, penelitian saya dan pemahaman saya Ratu Balkis adalah hasil kawin silang. Jadi separuh Jin dan separuh manusia. Ya. Yeah. Ini pemahaman saya, ini pemikiran saya itu seperti Jika pemahaman saya, pemikiran kalian, cara pandang kalian dengan Ratu Bidadari berbeda Mungkin itu hak kalian dan ini hak saya sebagai pemikiran saya Dan saya meyakini, saya mempercayai bahwa Ratu Bilqis, Ratu Balgis adalah bangsa jin dan bangsa manusia Dan Bahkan, saya meyakini Ratu Balkis masih belum meninggal. Dalam artian, masih ditangguhkan. Ditangguhkan dalam artian, beliau, Ratu Balkis, masih hidup sampai sekarang. Ini bagi yang percaya, dan ini keyakinan saya, kepercayaan saya. Ratu Balkis masih hidup, hanya saja dimensi ruang dan waktunya yang sudah berbeda. Mungkin buat teman-teman uh, nanti akan saya bahas, saya akan kupas kembali lebih detail lagi siapakah Ratu Bilqis, di manakah destinasi atau lokasi istananya Ratu Bilqis yang dulu sama yang sekarang. Dan jika beliau masih hidup di mana? lokasinya mungkin ikutin update-update terbaru channel YouTube Ratu Bidadari biar kalian paham tahu update-update uh, terbaru saya yang membahas tentang Ratu Bilqis dan misteri-misteri yang ada di dalam dunia ini Oke saya akhiri jangan lupa like comment dan share subscribe channel YouTube Ratu Bidadari jangan lupa update salam dari saya ratu kidadari dukun kondang idola sejuta teman <SILENCIO>